Aura kebahagiaan kini, tengah menyelimuti pasangan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sempat dikabarkan putus Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kian mantap menuju pelaminan. Meskipun pernikahan keduanya sempat ditunda beberapa kali. Baru-baru ini Atta Halilintar umumkan bakal mempersunting anak gadis Anang Hermansyah ini. Jika tak ada halangan dan rintangan. Rencananya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah sebelum bulan Ramadan 1442 Hijriah. Diketahui Atta Halilintar bakal menikahi Aurel Hermansyah pada bulan Maret mendatang. Kini pernikahannya sudah di depan mata. Aurel Hermansyah mengaku sudah tegas diwanti-wanti oleh ibu sambungnya, Ashanti. Aurel pun mengaku. Tak ingin rumah tangganya kelak bernasib seperti rumah tangga orang tuanya yang kandas di tengah jalan. Aurel Hermansyah mengaku bahwa Ashanti sangat mewanti-wanti dirinya sebelum resmi menikah dengan Atta Halilintar. Diakui Aurel, Ashanti meminta dirinya agar harus menerima kondisi apapun. Dalam rumah tangga, baik susah senang bersama sang suami. Bunda kan juga sempat bilang kakak kalau nikah juga harus terima apapun Maksudnya tuh gini loh dalam susah senengnya harus kamu jalanin Ujar kakak Azriel Hermansyah tersebut Tak hanya itu, Ashanti rupanya juga meminta Aurel agar tak meninggalkan sang suami saat ada apa-apa Jangan sampai amit-amit kenapa-kenapa misalnya suami kamu lagi kenapa-kenapa kamu ninggalin kan Ujarnya Mendengar hal itu, Aural pun langsung mengiakan permintaan sang ibu. Itu bunda selalu ingetin, jadi aku bilang, iya bun insya Allah aku pasti siaplah, gitu, ujarnya. Diakui putri Krisdayanti alias Kade tersebut, dirinya mengaku telah memiliki banyak pelajaran dalam hidupnya. Bahkan ia mengaku telah merasakan mendengarkan hingga melihat pelajaran penting tersebut. Pengakuan Aurel itu tampaknya merujuk pada kisah masa lalu hidupnya yang telah melihat perceraian orang tuanya sejak kecil. Apalagi kan, pelajaran hidupku tuh udah banyak banget. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasain, itu tuh aku selalu tanamin di diriku pungkasnya. Seperti diketahui, orang tua Aurel, Anang dan Krisdayanti memang memutuskan bercerai pada 2009 lalu. Perceraian itu pun sempat menggegerkan publik, lantaran keduanya dinilai sebagai pasangan yang harmonis dan adem-ayem. Usai cerai, KD pun akhirnya jatuh ke pelukan seorang duda asal Timor Leste, bernama Raul Lemos. Sedangkan Anang akhirnya memutuskan menikah dengan Ashanti pada 2012 yang lalu. Pertanyaan soal hari pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya terjawab pasangan yang sempat merencanakan menikah di tahun 2020 ini, mengumumkan tanggal pernikahan yang sudah dinantikan. Tadi kita sudah ngobrol juga sama orang tua juga. Insya Allah tanggal 21 Maret 2021 Akad nikah kita, ungkap Atta Halilintar, yang dikutip intip selep pada Sabtu, tanggal 13 Februari tahun 2021. Insya Allah itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga sudah dari tahun lalu. Insya Allah semoga tidak ada halangan, sambung Atta Halilintar. Lebih lanjut, sulung dari 11 bersaudara ini memohon rencana baiknya yang akan menjadi bukti keseriusannya. Pada putrianang Herman Shah itu diaminkan banyak orang. Atta Halilintar berharap tidak akan ada halangan sampai nanti hari pernikahannya digelar. Semoga didoakan sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi bukti kita kepada yang maha kuasa kalau kita benar-benar serius. Kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Please banget semoga nggak ada gangguan, please banget ya, ucap Atta.